Yo, cik cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita bawa modal receh-receh saja 76.000 saja 76 seperti merokok favorit saya kita main di bed berapa ya enaknya 1200 enak kali ya 1800 dulu aja kita coba 1200 manual dulu beberapa kali lah biasanya lima kali dulu kita lihat ada pola-pola pecahan atau enggak Syukur langsung dikasih maksudnya di awal itu lebih ngeri lagi. Kita naik buat ke 1200 sudah double aktif. Kita coba spin quick spin 30 kali saja. Yang bertanya saya main di mana? Saya main di RTP 8000. situs terkacor total ter jaga jaga dunia. cincinnya jadi indos. Kuning boleh nusul? Anjir enggak mau, tapi lumayan lah kita main di rtp 8000 situs tergacor tersolid sambil jaga dunia akhirat. Di sini, kalian bisa cek RTP Live, gamenya, seluruh game apapun ada, pragmatik, PG, dan lain-lain pun ada. Langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen. Kalian jangan ragu bermain di sini karena di sini situs tergacor tersolid sambil jaga dunia akhirat. WD berapapun, dibayar lunas pastinya langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen kalian jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 karena cuma di sini rtp-rtp gamenya live real intinya real itu yang paling asik back to the game gamenya seluruh kita masih di 30 quick event 1220 aktif jangan lupa ya biar keluar pola-pola gacornya eh biar keluar skater-skater manisnya atau petir-petir hebatnya ayo petir merah boleh lah lama nggak nyicipin petir merah ini us ya nah, kita main di jam tujuan setengah delapan setengah delapan malam kita coba peruntungan kali aja ya. jadi dapat jackpot jackpot mantapnya lah ya slur semoga profit untuk hari ini ya seluruh yuk atas gelas kasih petir dong enggak tuh males kayak terancir ayo Oh jangan tekan tentu us mahkota turun Aduh hijaunya turun lagi dong harusnya satu itu enggak mau Perl. Aduh enggak konek juga kita coba turbo 10 kali dulu ya seluruh nah, ayo us jangan kau buat gue kecewa Oh ya, jangan lupa ya sorenya kopi dan rokoknya disiapkan. Biarkan yang lebih tenang bermain dan menontonnya. Intinya kalau bermain serius itu cuma satu. tangan hati, cek RTP gamenya biar kalian nggak terlalu kesedot kesedot amat lah. Intinya selalu cek RTP game dan RTP live cuma di RTP 8.000 dong. Langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen. Kalau sisa 35.000 34 turun terus dan enggak ada naik anjir dah us-us-us ya sekitar pertama di teribu semoga ada isi ya lur ayo ayo kasih paham dong tuh mau kuning atuh hijau kurang satu kuning kurang dua birunya fix jadi sih atas mahkota kasih petir dong nah ungu jadi tapi tuh sayang turunnya hijau sama kuning lur dulu lumayan lah ya selur tampil 6 kuning jadi tapi bishinya kurang oh usianya jadi ya, atas atas gelas kasih petir lumayan tampil udah sembilan heis kasih paham dong manis manis <coughs> ini jadi anjir kuning karena kurang satu ternyata kurang seduh ayo merahnya jadiin sekalian udah mantap tintinya turun satu lagi boleh dong dah mantap seluruh tapi itu mahkota kuningnya satu lagi boleh satu lagi kuningnya yuk jadi hijau boleh hijau boleh hijau boleh yo yo yo yo yo, yo, yo. mantap 111 kali nanti belum lumayan lah ya seluruh ya nafas nafas tambahan biar kita bisa bantai banding -band saves lebih dalam lagi jadi dalam lagi yo oh. Ayo nah, tidur jor itu konek dong harusnya itu jadi Aduh nah, sayang ungu atas ungu ini virus Lur coba kalau kuningnya lumayan tampil udah 17 sisa presidinasi tiga lah ya semoga ada teman tambahan manis Guys kasih paham dong enggak mau juga duduk ungu boleh turun eh lumayan tambahan-tambahan lagi seluruh ayo kasih paham kasih jb-jb mantap dong merah jadiin dulu set judul anjir perangkat ternyata, ternyata eh ternyata sales ngeprank lagi merah jadi kuning dua lagi boleh dong ush, turunin anjir hijau jadi dong hijau jadi dong nah sekalian dong gendangnya jadi mm -hmm lumayan nih seluruh sayang di sana cincin kali 19 Aduh 100 nah, lumayan layak seluruh 200, 200 lah tadi kita bawa modal 76.000 sudah lumayan profit seluruh coba pakai kan nanti cari profit-profit lebih dulu ya terus nah, lumaya 200.000 masih sisa dua lagi Anjir Anjir mah kota harusnya enak nih kalau turun satu doang itu Atas mah kota si petir Nggak mau juga anjir Aduh duh duh lumayan lah ya 200.000 Kita coba cari profit-profit manis lagi Semoga ada tambahan-tambahan yang manis-manis mantap-mantap lagi lah Ush. Aduh birunya gede dinus Main tambal ya Aduh doh, doh, doh ayo ayo ayo menang-menang intinya kalau kalian bermain Olympus itu selalu cek RTP gamenya selalu saya ingatkan sebelum bermain cek RTP gamenya dan cuma di RTP 8.000 kalian bisa cek RTP live nya ya biru jadian atau ungu turun dong anjir nggak mau 2323 terus ini nih. Ayo, merah jadi yang boleh, nggak mau, nah, kuning jadi, nah gelasnya boleh, anjir, gendangnya dua lagi itu gendangnya dua lagi nggak mau, ayo, kasih petir-petir mantapnya dong, maaf nggak mau, slur, tor, turun dong, nggak mau. Hai hmm. nah ya seluruh selalu saya ingatkan lah ya jangan jadikan game ini sebagai pekerjaan aduh dapat scatter lagi. jadikan hanya sebagai hiburan semata ya seluruh jika ingin bermain permain dengan uang dingin bukan uang dapur apalah bikin otak kalian ngebul ya seluruh jika ada uang dingin uang lebih boleh kita langsung cus aja ke situs kita untuk linknya ada di pin komen intinya langsung gaskan saja seluruh cari profit-profit manisnya us langsung saja jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp 8 ribu udah boss aduh yuk gelasnya jadiin kalian atas gelas kasih petir boleh dong us boleh dong anjir enggak mau juga usnya kebanyakan bercandai lurus kurang-kurang mantep cuma dikasih ribu doang anjir tapi biasanya kalau ini udah free-spin lagi ya tentu kembali udah udah mahkota jadi sayang ada skater ngapain sih kau skater turun Jumat 1 bui aja lah ya bui aja lah ya Lama ini kita bui di 2400 ya teori alin seluruh sisa 5000 ini teori alin yang semoga aja profitnya ayo kasih paham-paham kuning jadi merah boleh nusul merah nusul aduh nggak mau juga aduh hijau aduh nanggung semua seluruh tambahan lumayan lah ya semoga so, ada petir lagi aduh petirnya dulu dong us, lumayan itu 3000 lah nah gitu loh oh, anjir empat kali ini skater empat nih pertanda JP sih biasanya nih ya saksikan lihat dan saksikan saja biasanya kalau skater empat kayak gini JP kalau di dalam free spin, pernah juga saya enam sih dan rekspin anjir yuk kuning boleh ungu boleh kuning dulu ungu nusul boleh ungu ungu ungu anjir nggak mau lagi nah ungunya jadi free ungunya jadi harus skater lagi kah teker logika enggak tinggal main ya slur tambel 7 kali ide 3.000 merah enggak mau nggak mau juga aduh enggak mau juga anjir was pengu uh, tu, tutututututututu 60.000 mahkota pecah kali 5 masih tambel 7 petirnya lagi dong us lagi dong us petirnya Petirnya lagi dong, us, ah, gue uh, gurih seluruh. 12 kali 6750 650-an lumayan, lumayan kan, lumayan kan. duduh makanya seluruh kalian ya, RTP itu fungsinya red untuk player. Jadi dana yang kembali ke player itu biasanya kalau nggak di luar ya di dalam, kalau kalian nggak berani gue. Ya, angel seluruh mulai cek makanya nekat-nekat saja -nekat yang penting ada bola pola pecahan dulu skater-skater 2323 terus terusan boleh langsung gue aja atas maaf aduh lumayan ini jp-nya slur ini mah bisa nyampe satu nih harus satu juta nih Aduh 830 ya slur kita akhiri video pada malam hari ini kita langsung kabur saja Terima kasih semua bye bye